gue pernah nyiksa bahv banget bapak gojek. eh kita lagi sama bang grab. ya gimana dong. pintu teater Creative Workspace Network telah dibuka. bagi para penonton yang belum subscribe, subscribe bego. gojek or grab. gojek. gojek. grab. grab. gojek. gojek. gojek. Grab. gojek. gojek. grab. gua nggak mau masuk neraka. secara umum gojek. Service. gojek service bagus banget kan udah kebiasaan gue pakai dan gua enggak pernah pakai Grab jadi gua bodoh amat. Kemudian gua, gua malas untuk belajar lagi untuk kayak melakukan download Grab. Terus kayak lebih lebih di inilah menurut gua ya dari driver-driver yang pernah cerita, cerita ke gua lebih di hargain tuh lebih di Gojek menurut gua. Gua nggak pernah nyobain Grab. Gojek harganya sekarang mahal terus promonya nggak ada. Lebih baik promonya Grab sekarang. Dan Gojek itu kayak jarang aja gua pakai Dari awal sih ya kayaknya, dari awal pengguna terus nyaman lebih terpercaya aja gitu dipening dibening yang tetangganya heeh <tuh> tetangga Grab <or> Gojek <tuh> bangsat lebih <tuh> Tokopedia <tuh> Grab kenapa Grab biasa yes, lebih murah karena Grab lebih cepat dan lebih paham sih kalau udah di, udah chat kan tuh ada tuh kadang-kadang kita chat di itu dia lebih oh di sini pak iya, iya iya Gojek kadang mahal tapi dia lebih lengkap. Pertama lebih banyak promonya, terus kedua tadi gua cashless ada ovo, lalu kayaknya layanan grip better deh daripada dan lebih baik daripada Gojek. Karena lebih banyak promo makanannya. Serius lah. Serius. Kalau untuk kayak GoFood GoFutan gitu sih, iya yeah, sering banget. Terus kayak anaknya Gojek aja Gojek gitu. Gue pernah nyiksa buff banget bapak Gojek rumah gue di Kalimalang nih Jati bening hmm? gue pesen tuh makanan dari Santa. <laughs> <laughs> Man. gila dia.. jadi akhirnya tuh jatohnya tuh ghost shop. shop cuy itu makanan tuh harusnya cuma kalau gua di selatan tuh paling coba habis 40ribuan 50ribuan doang itu ke rumah gua tuh goshop shop 100ribuan men ke i love gojek jaminan mutu soalnya kayaknya dulu yang awal pertama itu gojek ya jadi gue kayak nggak gampang itu deh pindah ke lain hati karena mungkin uh, buatan indonesia juga kayak ya? Iya, sih, hasil karya anak Indonesia yang dibeli oleh orang lain. Heh, cintailah produk-produk Indonesia, karena kan support juga orang yang baru. Enggak usah masa kita gak support kalau bukan kita. siapa lagi, support produk lokal Walaupun gue sering makinnya Grab, ya dude, dude. Eh, sorry, gue ganti deh. Gue Grab, kenapa? Karena Gojek, harganya naik. Oh, karena harganya naik, iya, tapi lo ke lain kayak lansing tuh kantor, Gojek. Yang seribu pakai Gojek, jadi kalau tertutup pilih eh, gue kasih pilihan berhadapan Gojek. Grab, Grab, Grab, ada sih. Pernah bikin gue marah, gitu. sih. Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Grab, Uh, Grab karena murah makanannya. <laughs> ha, Gojek. Kenapa? Uber. Karena gue nggak ada app Grab. Kalau temen-temen gue denger Gojek, tapi sebenarnya Grab. Sorry, money Belum ada Indonesia ya. ini. Enggak juga, yang yang gue install duluan aja. Karena awal-awal tuh ya kan Gojek ya udah nyobain. Karena belum ada, gue belum download. Oh, never yeah. tried punya grab tapi nggak pernah dipakai sekalipun deh. Dan kalau misalnya di Gojek tuh gue bisa order Go Bluebird. Ama ama ojek online. Ama ojek online ya. Eh? Yes. Karena mereka ngasih rewardnya banyak banget. Kayak makanan gitu gue gue sebenarnya dari dulu awalnya makanya uh, Gojek terus. Nggak tahu mau dijelasin alasannya apa juga nggak tahu soalnya selama ini selalu pakai Gojek mau kendaraan umumnya atau pesan makanan selalu oh. dari Gojek. Dan deket rumah gue. Banyak teman-teman gua di warung tuh yang ngegojek. Nge jadi gue support teman-teman gua. Terbiasa aja pakai itu sampai sekarang. Lo enggak mikir kami tolong lokal gitu. Iya, mendukung lo, lo gua download dua-duanya. Cuman yang gue pakai Grab karena lebih banyak untungnya buat gua ya lo kafret mah ngedukung-ngedukung gitu. Cuma kan kita mah jadi manusia ya mentingin diri sendiri dulu lah Bukan bermaksud tidak nasionalis atau gimana, cuma lebih banyak diskonnya soalnya <tos> <Foxrenya>. terus vouchernya. Gojek karena enggak tahu gua selalu gunain itu dari dulu. Susah ribet lagi. Gua kan agak gaptek. Jadi kalau udah satu udah ngerti, pindah lagi kayak bingung lagi ini gimana ya kalau Gojek begini. Ini bingung lagi. Bodoh, bodoh, anjing. <tuk> anjing. Gojek <tuk> seribet. Anjing. <tuk> <tuk> anjing. <tuk> gua kalau sama satu sesuatu pasti setia gua. Karena kalau buat motor Gojek itu lebih berpengalaman dan lebih profesional. Ya mencintai produk lokal gak ada salahnya kok. Secara ekonomi, makroekonomi Indonesia lebih terbantu daripada Grab. Walaupun yang punya Gojek itu banyak investor internasional. It's a local pride. Gojek karya oh, anak bangsa. Gojeknya ya? Iya iya. Oke. Local pride. terus coy bahkan gue beli item di game pakai GoPay gampang itu gojek vs go pay vs kalau itu terlalu menurut gua itu terlalu luas with o ovo gitu terus uh, kantor gue kan bekerja sama dengan ovo kan jadi ya udah ah gitu gitu aja siklusnya ekosistemnya kayaknya lebih banyak promo lah sih biasanya gua kalau grab kalau emang gojek kan gue lama dapetnya atau gimana gua pindah ke grab karena itu peribet uh, pembayaran karena kebanyakan step menurut gua itu yang gue pakai dari awal dan akhirnya gue lebih mengerti itu banyak sih dia ada delivery lengkap pokoknya bisa bersihin rumah gitu-gitu. Semuanya ada di situ. Aduh goblok banget. Aduh, itu gimana ya? Lebih suka pakai Gojek dari dulu. Jadi udah kalau ngelihat Grab Gojek aja lah gitu. Kalau dulu tuh Grab lebih murah sih. Man. Karena awalnya Gojek. Terus jarang pakai Grab. sebenernya 11 12 sih menurut gue. Cuman hati gue lebih ke Gojek. Cuman Grab diskonnya lebih banyak. Karena gua mau punya ke aplikasi Gojek ya gua punyanya Grab. Gue uh, gua mau masuk ke Gojek, maksud gua uh, download aplikasi Gojek, harus daftar ini bla bla bla, bla, bla. Ah, ribet banget ya. adalah karena Grab gua udah ke daftar ya gua lebih milih Grab. Gua dari rumah ke kafe 25.000 naik Grab. Murah kayak lebih murah ya Grab ya? Enggak tahu, bisa ke apa Kalau gua sih murah aja. Terus so, sama yang terdekat biasanya kan ongkosnya lebih murah. Gue sering lo dapet wejangan kayak kerja itu harus sabar terus hmm jadi anak yang baik gitu-gitulah pokoknya the best deh. Pokoknya gue cari yang lebih mahal. Kalau Gojek yang lagi lebih mahal gue pilih Gojek, kalau Grab yang lagi lebih mahal gue pilih Grab. Enggak sih, gua enggak ngelihat harga tapi ngelihat promo. Karena <h Ai -tuh. hari> <hari> Gojek selalu kalau gue butuh malam-malam jam 2, jam 3 gua lapar pasti cepat aja gitu gue ini udah kayak semut di mana mana ada grab tuh kadang-kadang suka ngilang dan error gitu ya nggak sih penggudul nggak kali ya, oh, ayo iya, oke okay. jadi seorang Cindy kalau misalnya pilih grab atau gojek gojek oke okay. eh kita lagi sama bang grab ya gimana dong grab deh grab paling mantep <tukes> <tuk2> <Okay, okay. tuk2> <tuk2> gue anaknya gojek banget, kayak kayak gimana? Ya? Sebagai gue yang awam dengan teknologi, gue ngerasa uh, aplikasi gojek lebih user friendly dibanding Grab. Yakin? Ya, Yakin? <tuk2> enggak Gue udah langganan Gojek, dua-duanya gue selalu pakai. Emang apa bedanya Grab sama Gojek? Kadang Grab e susah dapetnya, kadang juga Gojek susah dapetnya, jadi. Saya tidak, gue gua enggak menang fisik bro karena gua nggak mau nge ripot gitu sih sama aja gua artinya itu nutup rezeki orang gitu sesonggong apapun dia pasti dia punya keluarga atau punya anak yang harus dia nafkain gitu